Now's one from Mali. Oh, yes one Aku di Ya, biar berpormen isinya guys kita unboxing yuk tunjukin ada warna apa aja ada warna biru sama apa Sama kiri. coba lihat sini wow Wih. apa lagi ada yang ini sih. oh iya lihat lagi Wah wow, itu yang payungnya ya. Iya. Nih. Mata, nih. Oh beli permen panda juga. Iya. Wow bagus guys. Ada. Berapa warna? Dua tiga warna guys. yey boxing dong. Oh, yang mana ya? ya? ini. Yes. <tuk> besar. <tuk> kita Kalau malam. Yang boxing malam. ya, guys. Wah, kepasnya gimana ya? Apa? coba punya gimana nih? yang mana kupasin om isinya kita lari yuk. susah gigit dong yang keras hmm, gitu cuman dijilat-jilat aja jangan dong gigit cobain susah oh ini permen apa ya bulat ya kayak apa ini kayak bola kayak bola Hmm. Coba ya kita Permen karet ini. Eh. Ternyata slime-nya. Ini ada slime-nya. Ini permen karet ternyata. Permen karet. Hmm. bubble gum bubblegum. Tutup bash. Itu, Sekarang itu, kupas itu. yang pandaknya. Apa yang yang ini? ini. Oke, guys, mana ini? Kita akan kupas, guys. Wah, wow. apa men ubi, guys? Apa oh. Pira mungkin ke kamera hmm. atau es krim pasta ini pasta ini es batang gimana rasanya enak oh, no. manis atau asam manis hmm manis ternyata guys manis sampai meremelek guys <laughs> haaah enaknya eh udah dulu ya guys Mas. jangan jangan lupa jangan lupa subscribe guys ikutin video bawah selanjutnya ya guys berada jangan lupa subscribe